Kita sempat ketemu adik-adik ya Iya betul Kak Igit, Karina Dari kelas 1 sampai kelas 6 kalian yang TK gimana Kak Igit? Hmm, semoga yang TK sehat-sehat semua ya Karina ya Iya betul sekali Kak Igit Hari ini kita ada apa sih Kak Igit? Nah hari ini IHMPA kita berbeda nih dari yang kemarin-kemarin Karina Wah ada apa tuh Kak? Karena IHMPA hari ini ada pertukaran pelayan dengan GPIB Sawangan, Wah, Seru banget ya Karina. Iya, Kita jadi tahu kakak-kakak yang ada di GPIB Sawangan. Nah, kan? Nanti setelah adik-adik pisah -adik kelas, adik-adik akan diajar oleh kakak-kakak layan dari GPIB Sawangan. Wih. Oke, sebelumnya Kak Bridget mau kenalin ini siapa-siapa aja kakak pelayan yang melayani pada hari ini. Iya ada siapa Kak Igit? Nah di dos tentunya ada Kak Brigit dan juga Karina. Di Gitoris ada Kak Babam dan Kak Honis ada Kak Jevian Nah untuk plan ada siapa aja Kak Igit? Nah di TK ada Kak Gedi, di AK ada Kak Ike dan Kak Ate Dan di AT ada Kak Eka Oke, nah sekarang kayaknya kita udah siap nih kayak gitu untuk nyanyi-nyanyi terus kita lanjut ibadah. Betul, nak. Kalau gitu adik-adik diundang untuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau nyanyi hari ini kurasa bahagia. Karina, kayaknya masih banyak adik-adik yang belum kedengeran nih suaranya nih. Iya, belum Kak, semangat semangat nih. Betul banget. Kayaknya kita harus nyanyi lagi nih Kak, kayaknya. Mereka. Ya adik-adik, kita bernyanyi lagu With Christ in the Vessel. With Christ in the Vessel. we can smile at the song, smile at the song. Smile at the storm, pay price in the fast, so we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home, pay price in the fast, so we can smile at the storm as we go. Sailing Kita udah agak-agak mulai keringetan hmm, nih, ini. Nih, Karina, nih. Tapi kurang satu lagu lagi nih sebelum kita mau mulai ibadah kita gimana kalau kita nyanyi Happy ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi karena Tadi, Karina, kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu, yuk kita bersatu, kita lipat tangan, tundukkan kepala. Saat teduh selesai, adik-adik tetap berdiri dengan tenang ya. Nah sekarang adik-adik kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan begitu kita mau nyanyi dari kidung ceria 83 karena kasihnya padaku. Doa. Coba Kak Brigit mau lihat sikapnya Kita lipat tangan, tundukkan kepala Kita pejamkan mata, mari kita bersatu dalam doa Ya Tuhan terima kasih untuk hari ini Terima kasih atas kehidupan Dan terima kasih atas kesehatan Tuhan sekarang kami anak-anakmu Ingin beribadah dalam IHMPA ini Berkatilah kami Tuhan Berkatilah kakak-kakak yang melayani juga Tuhan Yesus Berkatilah ibadah ini Hingga akhirnya nanti Terima kasih atas ya, Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Amin adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik coba karena mau lihat yang udah bawa Alkitab siapa aja. Oke, bagus. Kalau gitu kita mau baca Mazmur pujian. Mazmur pujian terambil dari Mazmur 103 103 ayatnya yang 17 sampai 22. Sudah dicari? Oke, kalau nggak tahu bisa minta tolong sama Mama, Papa atau yang dampingin adik-adik ya. Mazmur 103 ayat yang ke-17 sampai 22 yang akan dibacakan oleh kelas trip. Pembacaan Mazmur pujian terambil dari Mazmur 103 ayat 17 sampai 22. Mazmur 103 ayat 17 sampai 22 yang berbunyi demikian. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Atas orang yang takut akan dia dan keadilannya bagi anak cucunya Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan Firman-Nya dengan mendengarkan suara Firman-Nya Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Demikian pembacaan Mas Nur Pujian hari ini. Nah, keadik adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi sebelumnya, kita akan bernyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 90, Yesus Sayang Padaku. Shalom adik, di kita untuk gunakan firman Tuhan. Shalom, adik-adik kelas tanggung. Salam kenal, Kakak, Kakak, eh, kak, Kakak melayani di pekat GPIB Sawangan, Depok. Hari ini, Kakak yang akan bercerita yuk adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan semangat dan ceria Oke. tapi sebelumnya kakak mau ngajak adik-adik untuk menyiapkan alkitab jika sudah, alkitabnya boleh ditaruh dulu kita lipat tangan tutup mata, kita berdoa Bapak yang baik, hari ini kami akan belajar dari firmanmu, Tuhan hadir tengah-tengah kami, sertai kami, agar apapun yang kami pelajari hari ini menjadikan kami anak-anak yang lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan membaca Alkitab. Yuk adik-adik kita buka dari kitab 1 Timotius. Pasal yang pertama ayat yang ke-12 hingga ke-17. Kitab 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12 hingga ke-17. Kita baca bersama-sama ya. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaniNya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah.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 Hari ini kita akan belajar dari surat Paulus kepada Timotius yang berisi tentang pengajaran bersyukur. Yang perlu kita ketahui sebelumnya, yang pertama Timotius adalah salah satu murid setianya Paulus. Setelah Paulus bebas dari penjara, Paulus menyebarkan Injil ke Roma Timur, termasuk ke Efesus. Karena adanya penolakan dari orang-orang di Efesus, maka rombongan Paulus pergi ke Makedonia. Timotius tetap tinggal di Efesus sebagai tugas dari Paulus untuk tetap mengembalakan domba Tuhan. Tapi selama menjalani tugas, Timotius mengalami banyak tantangan dan hampir menurunkan semangatnya. Paulus mengetahui itu dan Paulus menguatkan dengan mengirimkan surat salah satunya menceritakan masa lalu Paulus. Kira-kira masa lalu Paulus yang diceritakan apa ya adik-adik? Yuk kita lihat dari tayangan video berikut ini Dalam perjalanannya ke Damsik ketika hampir sampai kota itu Tiba-tiba anak-anak, satu cahaya yang sangat terang mengelilingi dia Dan dia jatuh rebah ke tanah oleh sinar yang terang itu Dan ia mendengar satu suara Suara itu memanggil-manggil namanya Apa kepadanya? Saulus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 Mereka juga dengar suara itu, tapi tidak ada orangnya. Mereka tidak melihat seorang pun. Lalu Saulus bangun dan berdiri. Ia membuka mata, tapi dia tidak bisa melihat lagi. Dia menjadi buta anak-anak, dan ia dituntun oleh teman-temannya untuk masuk ke kota Damsik. Tiga hari lamanya, Saulus tidak bisa melihat.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 dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Lalu Ananias berkata, Tapi Tuhan, Saulus kan sudah terkenal jahat. Dia kan mau ke Damsyik untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa aku harus ketemu dia?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 betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu Ananias datang ke rumah di mana ada Saulus di situ. Dia berdoa untuk Saulus, dia menumpangkan tangannya, dan berkata, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menapakan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan dan tiba-tiba anak-anak mata Saulus menjadi terbuka dan dia bisa melihat lagi. Saulus sangat bersuka cita dan setelah itu dia dibaptiskan, dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan setelah dia makan kekuatannya pulih. Nah, dari cerita yang sudah kita tonton ada lima kesimpulan yang bisa kita dapat. Yang pertama, Paulus merasakan jadi orang paling berdosa karena pada zaman dahulu Paulus menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang berikutnya, tetapi Tuhan tetap memberikan kesempatan bertobat dan mencurahkan kasih karunia kepada Paulus. Sebagai ucapan syukur, Paulus dengan semangat memberitakan Injil kemanapun tanpa takut halangan. Karena Paulus percaya kasih karunia dan penyertaan Tuhan selalu menyertai Paulus. Dan Paulus tak lupa mengajarkan Timotius untuk tetap bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan. Paulus mengingatkan Timotius dalam suratnya untuk tetap setia dan semangat dalam melayani Tuhan apapun tantangannya, karena ini semua merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, untuk uh, pengajaran kita yang bisa kita lakukan yaitu pendagang kita semua selalu bersyukur adik-adik. Nah, bersyukurnya itu untuk semua hal yang kita lalui. Walau itu bukan hal baik menurut kita, karena Tuhan Yesus selalu memberikan kasih karunia-Nya dalam hal-hal yang kita lalui. Tuhan mengasihi kita dengan memberikan kasih karunia tanpa memilih dan mengampuni setiap kesalahan yang kita perbuat. Bersyukur. Dapat kita lakukan dengan cara melakukan hal baik adik-adik atau memberikan contoh teladan yang baik kepada orang lain. Misalnya, hidup rukun di tengah-tengah perbedaan di dunia, terutama di negara kita Indonesia, dan khususnya di lingkungan sekitaran kita. Hidup rukunnya itu bisa berbagai hal ya adik-adik, Nah, kita akan masuk ke dalam aktivitas. Aktivitas ini sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi, aktivitasnya adalah kakak meminta adik-adik semua dalam lima hari ke depan menuliskan semua perbuatan baik adik-adik yang sudah adik -adik lakukan tetapi hal baiknya bukan kan yang direncanakan, misalnya adik-adik pulang sekolah, di jalan adik-adik melihat nenek-nenek yang kesulitan menyebrang lalu adik-adik membantu nenek-nenek tersebut untuk menyebrang, itu bisa adik-adik tulis nanti di hari minggu adik-adik bisa membacakan salah satu hari apa saja yang adik-adik lakukan. Semoga dari aktivitas ini adik-adik menjadi anak yang lebih baik lagi. Dan menjadi berkat untuk teman-teman semua agar ke depannya kita semua bisa menjadi Timotius-Timotius lainnya atau Paulus-Paulus lainnya yang mengajarkan atau menyebarkan firman Tuhan kemana-mana. Pun, dan selalu berucap syukur dalam hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita demikian cerita hari ini nah gimana adik-adik firmannya seru banget ya Oh iya Kak Brigit sama Karina juga mau ingetin adik-adik untuk jangan lupa kerjain aktivitasnya Terus dikirim ke grup whatsapp Kak PA Shalom Depok Nanti Kak Brigit sama Karina lihat ya Kalau belum masuk ke WA di grup WA nanti di description box akan ada link WA nya ya Nah adik-adik tiba kita untuk memberikan persembahan Persembahan adik-adik bisa disatukan dengan persembahan keluarga yang ada di rumah Lalu dapat juga dikirimkan ke gereja pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu jam 9 sampai jam 3 sore. Atau adik-adik bisa juga nih ditransfer melalui barcode di bawah ini. Nah adik-adik sekarang Kak Brigit dan Karina mau memberitahu warta PA pada hari ini nih. Yang pertama... Kakak-kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik dan juga kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai 14 Agustus 2022. Tuhan Yesus memberkati Yang kedua, untuk orang tua adik-adik yang belum bergabung dalam grup WhatsApp PA bisa join melalui link yang ada di description box. Lalu adik-adik untuk yang mau menunjukkan talentanya nih entah bisa nari ataupun main musik atau mungkin menyanyi atau apapun itu. Adik-adik bisa banget kirimin videonya melalui ke email PA di pelkat pa at Yang nanti akan kita tayangkan baik itu secara offline ataupun secara online adik-adik. Nah mengingatkan kembali adik-adik untuk minggu depan kita ketemu lagi di gereja yeay. Nah kita akan beribadah pada tanggal 21 Agustus 2022 yang akan beribadah di gereja jam 11 siang Jangan lupa ya adik-adik ya Teruntuk mama dan papa yang memiliki kritik dan saran mengenai IHMPA kita dapat disampaikan ya ke pengurus atau kakak lain lainnya Nah kita juga mau ucapin ya kak Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah melayani dari GPIB Sawangan Wah terima kasih pelayanannya Nah kita sudah tiba di pengunjung ibadah kita di Kadik Saat ini kita mau menyanyi untuk lagu Yang akan kita nyanyikan adalah Kidung ceria 160 baiknya yang pertama Tiap orangnya yang mendengar Ya orang yang mendengar perkataanku Dan tak lalai melakukan pengajaranku Ia sama dengan orang bijaksana Yang mendirikan rumahnya atas batu Atas batu